pokoknya gue mau lo nyaksikan prosesi akad gue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 serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar les di Gejoradam dan tentunya baiklah para sahabat dimanapun kalian berada tentunya kita akan bersama-sama tinggal nunggu beberapa jam lagi persahabat yang akan menyaksikan tentunya akan nikah Lesti dan Rizky Billat. Persahabat yang sebelumnya kita keunggah pertama persahabat di sini ada kabar bahagia. Tentunya untuk kita semua para fans bahwa untuk acara takdir cinta Leslar ini masuk trending persahabat ya. Tentunya trending topik alhamdulillah populer di Indonesia takdir cinta Leslar. Suatu kebanggaan untuk kita semua Persahabat ya Alhamdulillah Tentunya acara Leslar banyak Diminati oleh Kalangan persahabat ya Doakan selalu untuk kelancaran Perangka yang Leslar Berikutnya persahabat semalam juga Rizki Bilar tentunya bersama Bang Rakes yang mana sedang Fitting baju persahabat ya Untuk tentunya baju Akad hari ini Masya Allah persahabat ya dukungan Dan tentunya selalu banyak dari orang-orang baik, masya Allah kita tentunya bangga dan bahagia dan alhamdulillah tentu untuk baju persahabat yang sudah disiapkan oleh bang Rakes, 50 jas bahwasanya tentunya untuk hadiah karena pernikahan lesnar alhamdulillah masya Allah kabar Allah tentunya kita patut bangga dan bahagia dan untuk selanjutnya persahabat kita lihat di sini tentunya ada video singkat persahabat ya yang mana pada zaman tag di sini kita tentu terlihat persahabat ya keseruan tentunya rizky bilar dan Leslie kejora hmm, berenang di kolam renang masya allah persahabat ya kita lihat aja di videonya Aduh cute banget di persahabat ya Rizky Bila sampai genong dedek lesi kejorang Mau masukin ke kolam tuh Aduh Tapi dedeknya nggak mau nih persahabat ya Ini cute banget pada zamannya Tentunya pada zaman di takedown Dan mudah-mudahan Tentunya video ini Bebas takedown persahabat ya Tentunya mudah-mudahan saja untuk akad pernikahan Lesti dan Bilar Ini tentunya selalu dilancarkan Aduh kita tentunya melihatnya sangat bahagia para sahabat ya Sebelum kita menyaksikan akad kita tentunya melihat yang U uh, dan kiut dulu para sahabat ya Tentunya mudah-mudahan kita semuanya bahagia aduh seru banget persahabatnya doakan selalu mudah-mudahan tentu persahabat ya hari ini kita mendapatkan kejutan tentunya sebelum akad mudah-mudahan saja kita mendapatkan cincukan foto manja tentunya dari Lesti dan Rizky Billar informasi di pagi hari ini, persahabat bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.